tidak ada tempat yang tidak bisa aku raih Kalian bahkan tidak bisa mengikuti bayanganku Kakakku dan aku akan menyandang kejayaan keluarga kamu. Beberapa burung tidak pernah ditakdirkan untuk dicurum dalam sangka. Hmm, menjahit? bertarung jarak dekat. Request backup. Aduh, aku terlalu berlebihan. Melangkah, berputar, ayun. Enemy has Jangan memakai gaun untuk bertarung jarak dekat. Bahkan <tuk> tidak bisa menyentuh bajimu. Tidak ada tempat yang tidak bisa aku raih Killing spree Initiate retreat Aku berencana untuk melancarkan serangan kejutan <laughs> Bukan bidang Initiate <errejo> <0 .ochond> <AH> Jangan memakai gaun untuk bertarung jarak dekat. Your team Rencana untuk melancarkan serangan kegita Aku akan memperlihatkan calon Jangan pedulikan aku Hanya seekor burung kecil yang lewat disini mm -hmm. menjahit uh. bukan bidangku Bisa menyentuh bayanganku Aduh, Aduh. Jangan memakai gaun untuk bertarung jarak dekat Jangan aliskan padamu Aku, Aku akan memperolehkan cara berani berapa burung tidak... Jangan pedulikan aku... Oh, ...seberapa burung... Aku Aku berencana untuk melancarkan... Berat I... Tidak ada tempat yang tidak bisa aku raih. Berencana Request untuk melancarkan backup. serangan kejutan. <Sermin> Defeat!